Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya. Ketemu lagi teman-teman Kita konten gabut lagi Sekarang episode Narujak lencat. Teman-teman di channel Kampung sedang mempersiapkan Bahan-bahan serta alat-alatnya untuk membuat karedok lensa oke kita saksikan teman-teman ya hubungan itunya lunca jeng pts ayah pak di kablar lunca gue ini geradi etan ya lunca tekin kita naik sabrah hiji lunca lu pasti dilempatkan sabrah hiji jadi bisa kita saksikan teman-teman Ada seorang ibu-ibu yang sedang ngulak ngulek Ini lenca, buah lenca ya bu ya? Iya Buah lenca ya. Kalau di kampung mah itu lenca angur Lenca angur Kalau <laughs> keneh lenca, kalau ini anggur Jadi, <laughs> Jadi itu angur lenca <laughs> <laughs> Masa anggur itu lenca <laughs> Jadi judul konten kita hari ini adalah ngarujak lencah angur. Hmm, Muhon. Ketuangan Anang. orang Sunda. Ya, ketuangan orang Sunda. Sundanya Masi. juga Sunda kampung ya bu ya. Iya. Iya. Orang kampung mah ketuangannya seperti kyu. Ini teh diadukkan dengan nasi. Iya ya. sama di Asi, ikan, asin, ikan asin goreng tempe goreng tempe kerupuk Wah jadi, Kaos, ya, te. jadi upamidina komposisi musik iya teh instrumennya <laughs> dilencak melodina ke kecerek kerupuk gitu <laughs> Oh dikasih gula juga ya kasih gula Dikasih gula supaya ya lah, agak manis-manis sedikit lah. Hmm. Kan, supaya orang juga ada manisnya. jangan hmm. no. juga harus manis tadi itu sebetulnya bahan-bahannya kayak gini nih, teman-teman. Tuh -teman, ada bawang putih, cabai rawit, cengek, kencur, oh. kencur. Garam itu sudah biasa, garam, gula. Karena tempat nulepnya tidak, tidak muat, maka di bagi dua, bagi dua, bagi dua tuh osbuk oh, nanti serbu sekali Coba, coba teman-teman bisa didengarkan suaranya, lencang, berledutan. Ya pletuk pletuk apa pletuk pletuk pletuk pletuk seperti minyak dina gorengan nah. kena air gitu pletuk nah, gitu takutnya eh, bisa micat truk bat pe tombari loh teman-teman manis kan penampilannya ya jadi di atasnya itu dikasih cabai cengek yang hijau dan yang merah.